Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video informasi, tapi nggak tahu juga apakah ini bakal jadi video informasi, apakah video diskusi atau rekomendasi, atau mungkin bahkan jadi klarifikasi gitu, saya juga nggak tahu. Tapi intinya di video kali ini saya ingin memberikan informasi gitu ya bahwa ada website yang mirip banget sama photoshop gitu dan ini aplikasi ini atau mungkin websitenya ya websitenya ini gratis kalian gak harus bayar dan ini online gitu kalian gak harus install kalian gak harus bayar subscription dan ya bisa dibilang mirip banget gitu untuk tampilannya untuk fiturnya ya walaupun gak 100% sama ini mirip banget dengan photoshop jadi ada aplikasi yang bernama photopea ya tapi di sini adalah bukan pendek akal jadi kalian cukup cari aja photopea gitu kan kalian cari di google atau mungkin kalian tinggal cari di linknya gitu ya photopea.com kalian cukup ketikan aja terus kalian enter nanti akan masuk ke sini dan ini bisa membuka file psd atau mungkin photoshop dokumen mungkinnya psd ini xd xd ini saya nggak tahu untuk aplikasi apa sketch pdf pdf saya tahu gitu untuk sketch ini saya nggak tahu dari aplikasi apa atau mungkin kau kau ini mungkin dari uh, mungkin dari foto yang mentah gitu mungkin ya karena kau itu mentah gitu artinya Nah jadi kalian bisa langsung saja gitu ya memasukkan CTRLO untuk shortcutnya sama banget kayak Photoshop tapi ya kadang-kadang ada yang beda gitu. Nah setelah itu kalian bisa memasukkan gitu ya, untuk PSD atau mungkin Photoshop dokumennya kalian bisa edit atau mungkin kalian misalnya mau ngedit dari awal. Kalian mau bikin dari awal juga bisa gitu kalian bisa klik yang file terus new gitu. Dan untuk yang ininya mirip banget sih sama Photoshop tapi ya udahlah di sini kita akan exit aja mungkin ya karena di sini saya tidak akan pakai juga dan Photoshop ini nggak ada fitur yang kayak gini kayak background background kayak gini nggak ada gitu ya saya pakai yang dari saya aja gitu ya, untuk Photoshop dokumennya karena saya memang untuk bikin thumbnail sih untuk Photoshop saya nggak pakai untuk yang lain-lain Sebenarnya kayak ngedit foto bisa aja cuman saya males gitu. Nah untuk aplikasinya ini bisa dibilang lumayan ringan gitu ya walaupun kayaknya nggak terlalu ringan Tapi setidaknya masih lebih ringan dari Photoshop Karena kalian bisa buka dari web browser kalian Misalnya Google Chrome, Firefox, atau mungkin Opera Atau mungkin kalau ada yang pakai Microsoft Edge gitu Kalau ada itu juga gitu Dan kalau kalian cek juga di test manager gitu ya Kalian bisa cek di test manager Kalian bisa lihat ya untuk di sini untuk Photoshop kalian bisa lihat Di sini memorinya adalah 1,4 GB gitu untuk memori untuk laptop saya ini RAM-nya ada 16 GB gitu. Jadi lumayan aja gitu. Ini memorinya kepakai gede gitu dan ini paling cuman 700 700 MB gitu dari 1446 mungkin setengahnya, setengahnya dari Photoshop. Jadi kalau PC kalian mungkin kuat gitu untuk Photoshop setidaknya untuk ngedit foto, kayaknya sih bakal lebih kuat lagi kalau kalian pakai PA ini. Dan Mungkin ini karena saya lagi rekam juga ya Jadi penggunaan memorinya ini bisa dibilang tinggi gitu Kalau saya sebelum uh, rekam ini paling Google Chrome ini Saya pakai sekitar mungkin sekitar 400 MB Nah itu juga bisa dibilang kecil ya Kalau RAM kalian mungkin 8GB atau 12GB Bahkan 4GB pun saya rasa masih cukup gitu Masih bisa untuk uh, buka aplikasi Photopea ini Nah jadi kalian bisa mengganti aplikasi Photoshop ini Kalian bisa eh uh, keluarin aja gitu ya untuk photoshop dan kalian bisa langsung pakai aplikasi Photopea ini untuk ngeditnya gitu untuk ngedit uh, mungkin thumbnail YouTube kalian dan sebagainya. Nah, cuman pertanyaannya apakah ada fitur yang kurang? Apakah ada ya mungkin tampilan yang berbeda gitu? Tentu aja ada karena ini bukan bikinan dari Photoshopnya langsung gitu bukan dari Adobinya dan aplikasi ini kesatu ya yang saya notice banget gitu kalau misalnya kalian misalnya di kalian pilih kayak gini gitu kalian bikin selection kayak gini kalau kalian bikin di Photoshop kalian klik kanan itu nanti akan ada tulisan layer pihak copy gitu kan dan di sini nggak ada dan nggak tahu gimana gitu kalau misalnya kalian mau bikin layer dari salah satu foto gitu yang dibikin kayak gitu cuman nggak tahu juga mungkin nanti akan ada update dari aplikasi photopea nya juga bilang nanti akan ada update ya, cuma nggak tahu kapan gitu. Tapi ya udahlah gitu dan ya masih kurang lebih sama untuk uh, untuk shortcutnya juga di select gitu. Dan untuk teks gitu kalian bisa klik t gitu, kalian t dan kalian klik gitu. Dan ini nanti bisa kayak gini. Nah kalau misalnya kalian baru masukin file psd ke photopea ini gitu kan. Kalau kalian ada satu huruf yang belum kalian install di Google Chrome ini, di foto PA nya nanti akan berubah font-nya gitu. Di sini saya akan kasih contoh dulu misalnya yang kayak gini, ya kan. Jadi untuk yang nomor 2 ini gitu, atau mungkin uh, nah yang nomor 2 ini nanti akan berganti gitu untuk font-nya. Caranya adalah kalian bisa... Memasukkan gitu ya untuk fontnya Kalian tinggal cari aja untuk fontnya gitu Misalnya contohnya kayak gini deh misalnya Kalian masukin fontnya kalian cukup klik gitu ya Yang di sebelah T ini Kalian cukup load ini Kita akan ekstrak sini aja gitu kan Kalian cukup open setelah itu Dan setelah itu kalian bisa uh, ctrl A Untuk nge-select semuanya Kalian cukup cari aja true Gitu kan true list ya, Kayak gini aja dan udah nanti akan ada fontnya gitu kayak gini Dan uh, kalau kalau di Photoshop setahu saya kalau kalian baru ngeinstall font itu harus nge-restart, ini nggak harus, jadi ini langsung gitu untuk fontnya. Nah yang kurang dari aplikasi Photopea ini nggak ada layer via copy ya yang saya rasakan gitu. Dan ini jujur agak sedikit, eh, mungkin kalau kalian pakai aplikasi Photoshop ya untuk eh, untuk shortcut-shortcutnya ini sama banget gitu, persis banget dan saya suka banget gitu dan ini aplikasinya gratis ya. Ini juga nggak bisa juga kalau kalian pakai kursor gitu ya Untuk ngedeselect gitu Sama aja kayak Photoshop Dan untuk aplikasi Photopea ini bisa dibilang 95% Untuk tampilannya sama gitu Dan untuk fiturnya ya sekitar 85% lah Untuk saya yang suka bikin thumbnail di Photoshop gitu cuman bikin thumbnail doang Saya sangat puas banget untuk pakai aplikasi Photopea ini Dan ini gratis juga Kalau kalian mau coba silahkan aja coba Kalau kalian misalnya mau belajar ya gitu Pakai Photoshop Dan kalian nggak mau yang pirate atau mungkin pakai yang bajakan kalian bisa pakai aplikasi Photopea ini. Dan yang kerennya lagi Aplikasi ini gratis gitu kan Dan kalian bisa klik yang di more ini Atau mungkin yang lebih uh, lanjut mungkin ya Kalian bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia gitu Ya mungkin misalnya kalau kalian gak bisa berbahasa Inggris Atau mungkin ya kalian awam banget gitu sama bahasa Inggris Dan males aja kalau pakai bahasa Inggris Kalian memang lebih pahamnya pakai bahasa Indonesia Tapi kalau saya jujur saya lebih paham kalau pakai bahasa Inggris Karena kalau pakai bahasa Indonesia Akan ada kata-kata yang mungkin sedikit aneh gitu Misalnya kayak ini garis pemotong gitu Kalau bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya apa? Path, jadi path ini uh, jalan gitu ya, jadi uh, mungkin kayak apa ya, kayak node mungkin kalau di Blender, cuman saya juga nggak tahu karena saya nggak pakai gitu. Jadi itu ada perbedaannya gitu, dan di sini juga ada CSS, ada uh, par, uh, par apa, par e par- par- par- par- par- par- ada par- par- par- par- par- par- par- mengatur-atur dan kalian bisa pakai dan ini bisa dibilang untuk fiturnya ya boleh saya bilang 85% sama lah sama Photoshop dan saya puas banget kalau ada aplikasi yang kayak gini dan saya memang memang untuk bikin thumbnail doang tapi yang kurang ini nggak bisa digeser ya untuk ininya untuk yang ininya untuk Photoshop kan benar-benar mentok ya di pojok kanan cuman nggak tahu juga sih ini kenapa nggak bisa mentok gitu ke kanan ini dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya nggak tahu sih ini video apa video rekomendasi atau mungkin video apa pokoknya ini untuk video ini cuman rekomendasi atau mungkin informasi gitu ya dan ini bisa dibilang uh, menurut saya ini bermanfaat banget sih ini ada yang ngasih tahu di Facebook gitu ada aplikasi ini dan ya untuk shortcutnya sama semua sih ya. untuk T untuk V untuk CTRL R gitu ya untuk um, menampilkan ruler atau mungkin menggaris ini sama gitu untuk Photoshop dan uh, coba di sini kita akan terakhir ya mungkin nih di sini kita akan uh, kita akan menggeser apakah ke tengah kekunci nggak eh yeah. ternyata kekunci ya untuk uh, untuk ininya untuk uh, gagasnya gitu kalau kalian tahu juga untuk roller di photoshop kalau udah ke tengah itu tiba tiba kunci kan kayak tiba tiba kekunci gitu lah. Nah nah misalnya kayak kayak misalnya kayak gitu tiba-tiba kekunci gitu dan ternyata sama kayak Photoshop dan ya udah saya puas aja sih untuk aplikasi ini dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan terus mau watching. bye bye